ada fungsi eksponensial. Kita berikan contoh misalkan di sini tentukan tentukan integral dari 2 3x dx ya. Kita pakai yang sederhana dulu. Jadi bagaimana pembahasannya adalah misalkan di sini misal U sama dengan Berarti U nya adalah 3S ya. U nya 3S Maka DU nya Maka DU sama dengan DU disini berarti 3DX ya. 3DX Atau disini <coughs> DX nya adalah sama dengan 1/3. 1/3 apa? Tadi di sini 1/3 D U. Oke, lanjut di sini kita substitusikan substitusikan di sini adalah 2, 2 pangkat 3 S. ya, 2 pangkat 3x dx sama dengan di sini nah, baru di sini 2 nah 2 pangkat u, u -nya itu maksudnya gimana 3 x pangkat 10 ya baru di sini lanjutkan lagi 1 kaide s ya 1/3 berarti ini 1/3 3 berarti ini adalah du du nah lanjut lagi <tuh> sama dengan di sini bagaimana oh, satu per tiga ya satu per tiga kali satu per nah ini ada perbedaan dengan yang tadi kita adanya di sini lentu ya ln u ya ke u atau kali di sini buat kali dua pangkat u ya dua pangkat u <coughs> plus nah di sini berarti plus c atau konstanta. atau di sini kita sederhanakan lagi adalah jadi dalam x e sama dengan atau x ya sini atau x koma lalu integral dari berapa 2x e, 2 pangkat 3x ya 2 pangkat 3x dx ya disini dx sama dengan hasilnya adalah 1 per 3 1 per 3 kali <tuh> Disini ada 1 LNU, punya berapa? punya di sini 3X 3X, oke okay, 3X, lalu terakhir ini adalah plus C, plus C ya. jadi eksponensial dari 2X eh, 2 pangkat 3X dx adalah hasilnya 2X pangkat 3X sama dengan 1 per 3 1 per LN lalu, 3X Plus c. Ini sebagai contoh satu dari eksponensial. Ini contoh satu. Contoh satu. Oke, kita lanjutkan lagi ke contoh kedua dari integral fungsi eksponensial. Nah di sini ada 2x ya. Ya, ini ada 2s, min 4, ada 6s pangkat 2, min 4s, -DF. Bagaimana kita menyederhanakan dari ini adalah yang pertama sama seperti tadi di misal ya. Misal ya. Misal. U sama dengan berarti punya di sini. Punya di sini adalah x pangkat 2 min 4 x ya Oke lalu disini maka dehunya ya maka dehunya sama dengan berapa dehunya tentunya disini ada 2x min 4 ya 2x min 4 <tuh> 2x min 4 atau DX Nah disini atau DX sama dengan 1 per 2X Min 4 Lalu bagaimana kita Menyelesaikan di disini Dalam bentuk Distribusi Kembali ke soal Sehingga di sini Ya uh, Oke okay ada ini 6x oke okay. di sini ya 6x pangkat 2 min 4x ya 4x di sini per nah berapa 2x 2x min 4 lalu di sininya ya adalah Dx ya. setelah itu baru lanjutkan lagi. Di sini adalah integralnya. Nah, bagaimana kita lanjutkan lagi? Integralnya di sini 2x min 4 ya, karena di sini ya 2x min 4. Oke, setelah itu 2x min 4, jangan lupa di... Dalam kurung ini ya X 4 Kali 6 Kali ini ya 6 pangkat U nya berapa Berarti ini pangkat, ini pangkat U ya Pangkat U Oke pangkat U setelah itu Sama dengan disini Kembali lagi Ya integralnya Berarti 6 pangkat u, 6, 6 6 pangkat u itu berarti ada du, du itu berapa? 2x min 4 du atau sama dengan di sini 1 per berapa? 1000 ya lan nya berapa? lentu ya tadi ada lentu lentu mana lentu u ya berarti di sini lentu kali berarti di sini enam enam pangkat u enam pangkat u ya enam pangkat u plus apa terakhirnya itu Plus C konstanta. Maka di sini maka ini dalam bentuknya ini atau yang seperti yang tadi itu x-nya, maka x ya. Di sini integral 6 nih ya. 6 pangkat 2 min 4x Hai dibagi ini 2x min 4 di sini dx ya dx Oh <tuh> <tuh> ya di sini satu 8 punya berapa x x pangkat 2 min 4 x ya Terus disini ada, ada apa 6 6 pangkat x pangku berapa X pangkat 2 min 4 x ya Berarti plus plus C sudah selesai nah ya, jadi dari sini 2x min 4 disini lalu hasil terakhirnya maka disini adalah 1 per x 2 4 ya, jadi disini adalah hasil terakhirnya oke okay. Ini contoh kedua